3.000 tenaga kerja lokal terancam dipecat jika 500 TKA Cina tak datang. Tertundanya kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina menjadi masalah berarti bagi PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Akibat tertundanya kedatangan TKA Cina itu, bahkan pembangunan smelter di perusahaan yang berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut sekarang terpaksa dihentikan karena kurangnya tenaga ahli. External Empire Manager PT. PDNI Indra Yanto, mengatakan para TKA tersebut sedianya akan mengerjakan 33 tungkus melter milik PT. OSS. Pengerjaan tungkus melter tersebut diklaim dapat menerap ribuan tenaga kerja lokal. Terkait penerimaan ribuan karyawan itu, menurutnya saat ini sudah selesai dilakukan perekrutan. Jika 500 tenaga kerja asing Cina sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya, kata Indrayanto dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com. Bisa ada kemungkinan mereka dirumahkan dahulu tanpa mendapat gaji atau bahkan bisa PHK. The dunia hal ini tidak kami harapkan. Perusahaan juga berusaha agar hal ini tidak terjadi, sambungnya. Lebih lanjut dikatakan 500 TKA Cina itu merupakan tenaga teknis yang bekerja secara temporer dan bukan untuk waktu lama. Peran mereka adalah memasang alat pada tungku smelter untuk produksi. Setelah mereka melakukan pemasangan mereka akan kembali lagi ke Tiongkok paling lama tiga bulan. Maksimal enam bulan tenaga ahli itu paling lama bekerja enam bulan. Jika bisa lebih cepat lagi tiga bulan selesai, mereka langsung pulang, kata Indrayanto. Namun dengan pertimbangan terbitnya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 serta permintaan dari instansi terkait untuk menunda rencana tersebut, maka pada 24 April 2020 perusahaan memutuskan untuk menunda kedatangan TKA tersebut. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Maji menolak kedatangan TKA asal Cina karena sedang pandemi COVID-19. Suasana kebatinan kita sekarang belum menerima hal itu, ya kita tundalah ungkap Ali Maji fotkan lalu.